Dari pertama saya bilang Kau itu sapu awis saya sayang Jangan dengar mulut racun sambarang Untuk kau sapu sayang terakurang Kau dengar nih I love you saya mau bilang Dan untuk Pitra tenang, sadapat dapat petunjuk dari tetemo yang dorang Dongkas tau dong bilang Wawiko andalan Dari modang ke angkasa Ko pegang peranan Wawiko to Ko yang paling pohek Starada yang blok Wawiko bunga dalam kompleks Wawiko dengar ini Sa cinta ko jam polisi 86 dapat kode teteh punya salam mau tak tahu mimpi tadi malam oh ternyata wawi orang dalam Tuhan kalau mau terjadi terjadi sudahkah biar mungkin tenda biru berdiri depan rumah kah gara-gara -agar wawi sakopeng kopeng 5 liter karena satu cinta dia i promise forever Sampai